Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sotrani Asis, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Angkatan 3 Tahun 2022. Pada hari ini, Jumat 13 Januari tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri Tiga Jenepunto, kelas 11 dengan materi toleransi pemersatu bangsa. Selamat menyaksikan. -Wa -Wa Wa -Wa -Wa Selamat saya. Apa kabar anak anakku? Alhamdulillah. Oke, masih semangat. Jam sudah hampir uh, jam berapa? Jang hampir siang, ya? atau sudah siang? Siang, bu. Siang. siang, Bu. Terima kasih banyak atas semangatnya Sebelum ibu melanjutkan pe uh, Pembelajarannya kita uh, Kita mengucapkan syukur Atas kehadiran orang uh, Atas segala rahmatnya Kita diberikan kesehatan uh, Tetap hadir Belajar di sekolah uh, Untuk Selanjutnya Ketua kelas Menyiapkan Dulu Oke okay senyap, bersiap, terak, hormat kepada guru, ya hormat, terak, ge, terak, bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, silakan uh, kita bacakan doa sebelum belajar sesuai dengan kepercayaan yang kita masing-masing ya. Doa dimulai sudah bila di Seperti biasa Sebelum melanjutkan pembelajaran Kita melakukan pembiasaan Membacakan surah pendek ya oh. Atau bacaan Quran nah, Untuk hari ini kita baca surah fatiha Oke okay. uh, uh. ro Nah, itu untuk menjalin hubungan baik antara sesama manusia itu sedikit mengenai materi kita hari ini. begitu siapa yang bisa menjelaskan anakku tentang toleransi itu sendiri? Menurut bahasanya bisa yang jelas menyangkut tentang toleransi. Siapa yang bisa bertanggung kita? Saling menghargai yang Saling menghargai perbedaan kepinan, nah, baik itu keyakinan itu. maupun dengan segala perbedaan yang ada oke. suku, ras itu. toleransi itu menghargai dan menghormati segala perbedaan. Oke Ternyata yang bisa menjawab Kira-kira dalam satu uh, kelompok masyarakat Ketika tidak tercipta atau Kita tidak uh, mengaktifkan toleransi Apa yang terjadi? Saya bisa mengetahui. Apa yang terjadi ketika dalam satu kelompok masyarakat itu Tidak ada toleransinya Tering menghina dan, dan sangguluh adanya kekecewaan, oke, okay. karena uh, mereka akan timbul menginap konflik, oke. Okay. Jadi terima kasih banyak atas uh, jawaban yang diberikan kepada ibu. Uh, sedikitnya sudah ada yang bisa dijawab ya, oke. Okay. Jadi untuk materi kita hari ini, kita punya tujuan pembelajaran perhatikan di atas, lihat. Oke, okay. ya, okay, jadi tujuan pembelajarannya kita di kali ini Karena di awal semester kita selalu mempelajari tentang aspek Al-Quran ya, ya dulu. Jadi di awal semester ganjil juga mengenai aspek Al-Quran sekarang seperti itu juga Dimana toleransi itu dijelaskan dalam Al Quran surat Yunus ayat 41 uh, Tujuan pembelajarannya satu, setelah menyimak video dan terjemahan siswa mampu menghubungkan bacaan Quran Surah Yunus dengan artinya kedua setelah melakukan pengamatan siswa menelaah makna Yunus dengan baik, yang ketiga setelah melakukan diskusi siswa mampu e, menyimpulkan makna yang terkandung dalam Quran Surah Yunus ayat. 40. 41. E, dan selanjutnya, siswa mampu menunjukkan uh, Keadaan selanjutnya penerapan selanjutnya dan yang kelima, mampu ya yang, yang tadi mampu menunjukkan hukum bacaan, jadi ada lima tujuan pembelajarannya. Oke, okay? bisa dipahami lah, coba, iya jadi sekarang supaya tidak mengantuk silahkan berdiri kita melakukan ice cream seperti nah, biasa ice breaknya tepuk anak soleh oke bisa dimulai satu dua tiga Ya, di atas perhatikan Bismillahirrahmanirrahim rabbil Wa mimkum Untuk pembagian kelompoknya berdasarkan e, ketemunya sebentar berdasarkan kartu yang didapatkan. Jadi sebentar ibu mau membagikan kartunya. Silahkan dipilih satu-satu. Terus kalian e, pasang kira-kira kartu yang kamu dapatkan itu posisinya di mana. Kalau memang dia posisinya di Quran bu Yunus tempelkan di sana ya. Seperti itu jalannya Jadi Ibu mau lepas Kembali ini Karena kartunya Akan ibu bagikan Sama Kalian ya berdasarkan dari ini akan ketemu permasalahan yang akan kita e, cari permasalahan yang akan kita diskusikan seperti itu jadi ibu mau bagi ini taruh. satu orang bisa wakili ibu e, kita bisa bagi sama teman-teman sudah terbaca ibu mau pasang ini di depan sudah kita ambil sudah ya bu Oke, okay. dulu, dulu, itu kira-kira apa yang kamu Oke, okay. jadi arti sudah sana dulu, nah, Lanjut kita posisinya di Apa yang kita lakukan dari ada dua kelompok ketemu ya, menisa napa menisa? Karena kelompoknya berbeda ya, menisa ya. Satu lagi lanjut kita, kita, pokoknya lanjut. Kita dapatnya apa? Oh, itu asli. Di sana. Artinya dua orang kelompok tiga. Iya. Dua orang kelompok tiga, ya situ. Kita. Ya, masih, hati juga ketiga, lanjut kita. di Kita. Karena tidak masih ada. karena dan seterusnya, mana <tuh tersenya> <tuh tersenya> ayat Qur'an Yunus 41 sampai ayat 42 yaitu untuk ikham di nun bertemu lam ikham di bertemu ikham klimin huruf karena ada mimati bertemu huruf h dia karena ada bertemu Thank you. Twin ya, oke. Ada orang-orang uh, yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dan yang kedua, orang-orang yang tidak, orang -orang yang orang-orang ya, yang berbuat kerusakan dan dan tidak membuat kerusakan. Bagaimana? Apa sudah terima atau tidak? Ya, ya, kira-kira apa hubungannya dengan toleransi di atas katanya toleransi itu e, menghargai tak menghargai e, perbedaan sedangkan ini ada bahwasanya apa tadi kita bilang Hmm, ada orang-orang yang beriman dan ada orang-orang tidak beriman. Ada yang melakukan kerusakan dan orang-orang yang tidak tidak membuat kerusakan. Bisa dipertanggungjawabkan jawabannya. kasih banyak atas penampilannya dari ketiga kelompok. Hmm. Jadi dari sini kita bisa e, temukan ada penerapan tajutnya ya, itu cara membaca panjang, nih? Bagaimana? Terus ada arti perlamparnya, e, Terus maknanya, di sini maknanya jadi dalam Quran Surah Yunus ayat 441 itu ada dua golongan. Kalau perhatikan ada dua golongan. Dan ada golongan yang dan ada golongan yang beriman ya. Nah, jadi kedua golongan ini di ayat 41 satunya itu bahwasanya di situ jawabannya bagimu apa bagiku agamamu. Artinya di dalam toleransi di dalam toleransi itu tidak di apa namanya tidak tidak bisa ada toleransi. Tidak ada toleransi Yang toleransi itu Yang hubungan manusianya di dunia Toleransi ini, toleransi itu kan saling menghargai perbedaan Tapi perbedaan dalam hal akidah tidak diperbolehkan toleransi Oke sudah paham? Oh. Betul oh. Jadi sudah paham cara membaca aturannya juga Kapan penggunaannya ijjam bila kalau penggunaannya tidak digunakan, jadi ada adanya tidak jelas ya, ya Bu. Oh. Oke, terima kasih banyak. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Itu LKPD-nya uh, tidak dikerjakan di sini, berhubung karena sudah uh, habis waktu ya. Oh. Jadi LKPD-nya itu silakan dibawa pulang dikerjakan minggu depannya dibawa kembali untuk Ibu periksa. Oke okay, Jadi saya bagi dulu ya Iya oh. Iya <klihat>